Orang Indonesia terpesona melihat keindahan batu Chaves Malaysia So bener Chaves ya Chaves kalau tidak salah itu Saya bacanya gimana gak ngerti guys So saya penasaran sekali guys Karena saya juga pengen kesana nantinya Saya pengen lihat-lihat dulu lah video daripada Anton ini Jom kita tengok videonya guys Let's go Alright Ini uangnya tuh Batu Chavez Gombak Malaysia. Oke. Okay. Ini Fikri masih pakai HP ya, dia. Kalau Anton ini pakai 360, guys. Keren. Instant 360. Instan-nya ya Batu Kids ya. Ternyata ini candi ya, guys ya. Eh, candi tepat. Apa? Gancari. India gitu ya. Mantap. Ini berarti gua ya di dalam sana teman -teman, ya guys teman -teman. <laughs> Oh, kafe plus ini plus plus Hari, hari apa ini? Hari apa ini bang? Kamis ya <laughs> Hari Kamis. Kamis Sepi Gak terlalu banyak orang betul Tingger -tingger ada ini. paling paling enak itu kalau kita ke tempat wisata tapi nggak ada orang guys maksudnya sedikit gitu istilahnya hari-hari biasa gitu enak banget cindera mata cendera mata mantap sih emas uh patungnya di depan itu burung-burung minum dulu guys haus guys Samanya kalau teman-teman ke Jogja gitu Nanti teman-teman bisa mampir di Candi ini guys Candi Prambanan Itu keren banget sih Dan di sini juga salah satu mungkin Tempat yang favorit Untuk di Malaysia Karena apa ya Jadi kayak uh, orang kalau udah lihat patung ini Oh tahu itu di Malaysia gitu itu Tulisannya Oke, okay. Ini burung-burungnya guys Burung merpati Masya banyak sekali. Ini suasananya kayak di Mekah gitu guys Jadi ketika kita istilahnya melaksanakan umroh Itu biasanya kalau udah selesai tawaf gitu kan Nah selesai umrohnya Prosesi umrohnya kita mau balik hotel tuh banyak banget burung darah gitu Merpati Jadi, ini guys Kita bisa ngasih makan banyak juga Banyak wisatawan, wisatawan asing juga Iyalah pasti burung merpati banyak guys Ciwi-ciwi Banyak Oke. Potpot dia, guys. Menyenangkan. Oh itu, potpot. apa namanya? Candi, apa namanya itu ya? Candi ya? Temple ya, tempel. Apa sih? Kuilnya, guys. Oh, kuil. Foto Patung patungnya. Keren. Ayo, Bang, maju, Bang. Maju, Bang. Safi. Ini kayaknya nungguin Ketika ini. Atau... Kuilnya tuh, guys. Kalau nggak salah ini itu siwa. Mana siwa? Ini. Iya bang. Siwa bang. Nah. Oh. Hawis lu? Hawis Masya Allah seronok mas. si guys. Bunyi daripada burung daraknya, burung merpatinya itu. Krokro krokro krok. Menyenangkan, Kejauhan. saya dulu pencinta burung merpati, guys. Sini. Banyak sekali saya pelihara itu. Kejauhan sini oke. Okay. Sini naik atas itu ya, Allah. Foto-foto dulu mengabadikan. Azik. Oh itu itu bisa masuk nggak sih guys? Apa cuman kayak uh, ini aja? Ini ya guys ya. Ada apa? Dewa apa tuh ya? Dewa apa yang gajah itu, Big? Krik apa? Gajah man, eh gajah man. Apa? Ya, gajah apa? Ganesha. Ganesha. Saya nggak ngerti belasan. Ya. Sering nonton India ini. Nah dulu tonton nah, Mahabharata kan nah, ya. nonton Mahabharata. Mahabharata. Ini belum jadi nih kayaknya mau dibikin juga ini. ya uh, tinggi banget ya Gila guys tinggi betul guys Naik atas oh. ga sih? Kalian Jalan, naik atas ga sih? Gak mau aku ke atas guys Gue oh, gak mau Gak kuat Eh kuat banget ke atas Kenapa? Sana lah, aku aku videoin dari sini tapi <laughs> Oke. Okay. Tinggi, tinggi banget itu. Ini tangganya ada berapa ratus tangga ini okay, guys? Anak tangganya ada berapa ini? Maju aja, Ton. Sedikit aja, Ton. Di bawah patung gitu loh Ton. Saya kira Kita lihat ininya ya guys. Ukiran-ukiran depannya. Haha, iya sih benar. Dewa-dewanya. Ini berapa ribu anak tangga sampai ke atas. Tinggi banget ini. Oke, okay. di atas Wah, ada apanya apa apa? sih ya? Gua palingnya atau apa aja. ya? Wah, ini tinggi banget ini. Iyalah itu kan bukit gitu kan. Tinggi sekali. Ini juga patungnya tinggi banget sih guys. Eh kenapa burung daratnya itu? Ada jual-jualan Masuk lah masuk masuk. Bagus banget sih, asli. Mantap. Nah masuk dikit gak apa-apa. Wah ada monyet guys. Men, monyet guys. Naik dikit itu. aja. Itu monyet monyet. Ya ada ya Oh iya ada monyetnya guys. <laughs> ada monyet itu pikirin naik ya. Oh iya benar sih. Dia naik dikit. <laughs> monyetnya tuh banyak banget monyetnya. Oh, bahaya. Asal jangan bawa makanan Mungkin kalau monyet tuh. Tinggi banget itu. Tidak. Gak usah naik tinggi. Gak usah. Gak usah. <laughs> Ya, bikri kadek oh, ya. Aku mau naik kadek. capek nanti. Banyak monyet nih guys. Iya. Nih Oke. Ini loh ukiran-ukiran di tiangnya itu loh guys. Bagus banget sih. Banyak bau dupa guys. Aha. Bau bau dupa gitu. Bau dupa, bau wangian ya. Ini kuil juga ini bentar guys kencang gak sih guys burungnya guys bau-bau kita ulang guys ini kuil juga ini 1 2 3 Oh my god ton kamu tendang ton ya Allah kasihan banget coba kita ulang lagi guys ini kuil juga ini sakit. Ya Allah kasihan banget burungnya. Tuh kan. Allahu Akbar ini sakit kayaknya burungnya guys. Terus sama Anton kena tendang. Oh, kasihan banget. Ada burung, guys. burung aja. Ya Allah, tonton. Oh, diam nah, guys burungnya guys. area ada bahasa indianya juga ya ah iya ya, iya India, iya, iya. Ha, ha, aku fokus ke burungnya ton nah itu ton diem aja itu ton tinggi ya Allah serius bes. tinggi betul Allah tinggi betul Oke okay, udah jalan terangat Oh terangat saya kira nggak, akhirnya enggak papa burungnya ngurugan tapi dia kayaknya sakit deh tinggi betul dia enggak sehat kayaknya guys kayak ada tong itu susu oh, ini ya di tidak tinggal ya. susu Saki ya aja, gitu. lagi diperbaiki dibugar okay. dibugar ya nah, di sini juga mesti, mungkin ya. ada tempat-tempat itu nya juga uh -uh. Lagi diperbaikilah mantap ya ah, seram. ternyata gitu eh cak lonjong juga pernah kesini kayaknya ya oh, okay. Pastilah kalau masih ke Malaysia ya, masih kesini mantap Kita enggak naik ke atas, Guys. Tinggi banget. <laughs> Wah, keren. Harus ya. siapkan wow, satu hari kalau ke ya, situ kayaknya, Guys. bener Cewek-cewek India, Guys. Ciwi-ciwi, Guys. Nah, cantik juga ini yang ini. Oke. Okay. Ciwi-ciwi, ciwi-ciwi. Kaya ini ada bule kayaknya dari Arab ini kayaknya ini. Bagus guys. Menyenangkan oh, sekali ya. Enak makanan restoran juga sih. Sayang sekali cuman sebentar aja di situ ya guys kan? Cuman melihat-lihat <laughs> gitu. Kita bikin, bikin konten guys. Iyalah. Detail agak lama dikit lagi, nanti ya. Kemana kita? Kemana? tungguin aja nanti kalian tahu sendiri aku kemana ya jangan lupa yeah. subscribe ya share juga ya jangan lupa nonton terus guys jalan-jalan terus go go oke sama ya kayak di Kayak di Indonesia juga sama guys Sekarang itu istilahnya ya pakai itu juga sih Iya <laughs> pakai itu gitu Sama aja aku pakai tol gitu masuk tol keluar tol juga pakai gitu guys Masukin top up Top up Aha bisa top up juga itu. Kita mau ke Pahang guys Genting ah, Island mantap. Yeah, nice. Oh ya Genting Island Oke Jalanya kayak okay. gini guys keren Jalan tolnya. Mantap Boraya. sih kalau macam Kalau macam Pahang dia punya highwaynya kayak buku-bukin begini kan. Nah, mungkin Tapi kan? kalau pulang ke Johor, memang straight aja straight aja. Oke. Tenang gini guys. lah. Kalau motor bisa, bisa menikmati perjalanan di sana bisa itu lelutuh. enak banget loh guys. Enggak bisa, bisa lalu tuh tapi gak bayar lah Motor. Nah. Kan di Indonesia nggak bisa kayak motor kalau uh, highway ya Iya. Ada jalurnya nah, tapi boleh. Tapi gratis lah oh. nggak bayar-bayar motor. Iya bener Bener sih di Indonesia nggak bisa kalau motor guys Karena di Indonesia itu motornya banyak banget ya Takutnya juga angka kecelakaannya semakin banyak nanti Apalagi di tol gitu Wah wow, bahaya banget Hampir sama ya, sama aja sih. Kalau siang gitu, ya. mungkin bedakan suasananya. Kalau malam hari ya, itu pom bensin. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, ya, ya hai, vlog yang ke hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Oke okay, guys udah selesai videonya so itulah tadi ya kan orang Indonesia terpesona saya juga terpesona sih melihat istilahnya keindahannya ada di sana Batu cavis itu dan sangat-sangat besar sekali guys Masya Allah gede banget Dan kalau kita naik ke atas itu memakan waktu berapa jam ya guys Coba komen di bawah ya saya pengen tahu juga dan anak tangganya itu ada berapa gitu kan <laughs> buat teman-teman yang sudah naik ke atas coba komen deh istilahnya saya pengen tahu pengalaman apa saja di atas itu saya juga kalau kesana juga nggak mungkin naik ke atas ya kan karena ya kalau ke sana pasti bawa family juga, jadi nggak mungkin kita tinggal di bawah gitu dan kita naik ke atas ya. Nggak mungkin gitu. So, terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa komen di bawah ya. Dan saya pamit undur diri Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request, yang sudah share video-video saya ke sosial media teman-teman sekalian. Nah, biar channel ini lebih berkembang lagi, silahkan komen dan share video ini sebanyak-banyaknya agar supaya istilahnya channel ini lebih berkembang lagi, guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh